virtual <laughs> eh bete, kalian mau ngajakin aku? ngajakin virtual. Ah, aku udah ngeliat bye di stage, di stage doang kok. Yang waktu itu yang sama Kak Agus editor itu uh, beda hari, tapi pose barengan aja itu beda beda hari itu. Gak usah yeah. nah, Ya. Di stage setiapnya. Ya. Yeah. Hoks. Eh, aku beneran ketemu ke Agus. Aku beneran ketemu ke Agus, beneran. Kayak mati kupu-kupu sok kil. Kalau kan namanya itu bisa ga jadiin ya. tua lagi. <laughs> ya <gak> bisa bisakah? <laughs> Syukurin. Hoks, hoks lah apa? Bener loh. Ini juga apa dari pulang-pulang ya? Kulang Gue serok ya. Banyak pojok. Ya. Ya. Apa? Mana ada bohong? Yo random video from your gallery. Evo fans follower IG-nya 9000. Evo fans followers IG-nya berapa? 900.000. 1M anjir. RRQ Kingdom ratus ribu ya RRQ Kingdom ratus ribu oke 4000 empat ribu Sonic empat ribu Oh tenang tenang tenang, tenang. Gebak gebak gebak Tenang dulu <laughs> Nggak, Tenang dulu empat ribu Enggak Tenang dulu eh kalian tuh ya belum tahu kekuatan Sonic Abis menang nih juara nih Ribu. Apa itu? Sonic. Sonic, kalian Ada. Biasa aja. Pok mau ngirakin gigi aja nggak bisa tuh Sonic ini. Empat ribu pun beli follow. Parah banget loh. Anjir, astaga, ini apa ya? Eh, darutar lo ya, aku jelasin itu. Karena mungkin pernah ke ini gak sih? kayak ke pernah kayak ke itu ke Ben nggak sih belum aja belum tersebar luaskan sabar dulu kalian tuh jangan ketawa-tawa terus tar tar ya kita lihat nanti ya dari 4000 jadi 400.000 ratus anjas sabar dulu empat ribu yang malu lihat track nyanyi rekamannya fior mau agak malu kenapa ya dia nyanyi gue yang malu kenapa ya orang betul betul nah terus lemot kan enggak pura guys guys aku tuh apa ya jadi castro aku enggak merasa lemot loh apa sih dia yang lemot gue yang malu guys ye ha malu kah eh baiknya apa ya enak aja aku enggak lemot aja di situ cuman kayak being myself aja enggak sih, aku tuh udah pernah bilang ke itunya kan ke, kak aku sama gak mau kau jadi caster aku belum pernah coba gitu kan terus dia bangga apa let it flow aja gitu kayak ngapain. udah I myself ya kan eh, apa tadi ya tadi apa dapet dari mana sih guys video tadi <laughs> Enggak denger ya, ini tuh <laughs> aku Aku tiduran. Enggak gini ya, kalian gak kenal sih Di itu tuh banyak intel. Eh, aku pernah ya, baik tuh kan baik aku bilang, baik putih banget, aku lebih putih ya." Nah, nyanyang nyang nyang nyang nyang nya, nya. skip, skip, skip, skip. nyang bentar, bentar. nyang Wih di duit sama Tuh tuh. k ya. Ini Uh oh, oh, anjir aku yang ngopi empat puluh tiga ribu dong thank you anjir 53 ribu yang view ini kok <tuk> wah thank you guys ini anjak keren banget gue ini aku coba tiktok ya lu ini apa nih mami bagi starlight mami mami bagi starlight ya udah dikirim mami bagi starlight dede starlight dede abis ya dede kalian mau lihat satu foto gak eh jangan enggak enggak enggak sabar viewer Astagfirullah udah dikirim ya dedek gemoy bulat ngebelin kau absen ya absen 1 to f ya bayang kalau bener 9 jamet kah manis jamet kah yang <laughs> sampai ada satu videonya si Bumbu Jarek si Siva itu Bagus deh videonya aku suka deh. Safe when she sings She Kayak gayanya tuh kayak apa ya? Kayak cool gitu loh. Pokoknya tuh kayak bok-bok gitu ya. <Sing> Apa ya, pas MPL kemarin itu ya? Aku tuh di pas bagian yang aib-aib gitu loh, kenapa ya? Hmm. Ipos mean. mau, Kak? Oh, BA EVOS baru. Oh, aku tahu ini namanya Sharon guys cantik banget sih namanya Sharon cantik banget dia ini Oh dokter dokter dokter guys dia cantik lagi Aduh, cantik banget loh iya ya bi bi bi bi bi bi bi apa ya sepanjang sepanjang di hotel itu di Uh hampir nyebut nama hotelnya. Jadi di sepanjang Hotel itu Itu guys. Sabar sabar. Oke. Ketika Bay udah mendadak ini, Jangan tag video aku yang di Bali guys. Jangan jangan ada yang tag video aku di Bali ya. Tapi enggak apa-apa sih, yang ini enggak ada apa-apa sih. Welcome to opini, ini ini ini ini ini bye ini ini asal ini ini gini ini aku ini ini gini ini ini ini ini ini aku aku ini ini ini ini Aku ini ini ini ini jadi aku dibangunin, digoyang-goyang, dikritikin, di gak bangun tapi kalau misalkan dipanggil baik kan, yang manggil baik cuman baik kan jadi aku kaget gitu, biasanya kan suara... paling suara... Kalo, suara... apa kayak suara... kayak DC gitu kan, kayak bae-bae gitu kan, jadi... biasanya... dari situ suaranya, terus ini ada yang ngomong baik terus kaget dong aku tahu aku lagi di... apa lagi di villa gitu, tapi kok ada suara itu, jadi kan kaget dong aku bangun gitu cowidaman oh, ya sama oh, yeah, yeah. <laughs> yeah. sama itu si sama sama cantik dan ganteng Anjas. Ya? Praetoni cantik kalau nggak cosplay apalagi loh. Apa ya, kayak cosplay itu? Apa keren, ya? kalian lihat gak sih cosplay yang bani-bani itu? Apa sih, Pak? sama-sama akan dikantongin di tangan. Ya, maaf, *fiersa* sih. <laughs> nah, Kenapa sih kalian? Kapan nih? Anjir, nih orang mau ngapain aja berdamage ya? Udah, gak usah betul-betul rambut terus gitu. Apa ya, terang-berang bajak naksir aja. Kan dia juga punya hati yang harus dijaga, ya? Gak kan ya, terus, terus, terus, terabut, terus rambutnya terus, terus, terus, terus, terus. Gue botakin saking bertolak, ya. Madep depan, madep belakang, muter-muter kayak gangsing, bodo amat dah panggil. iya Anjir, eh tiga ratus. Kalau yang like video ini, najel, najel apa ya? Najel ini iya, yeah. <laughs> ini lucu banget sih. Mau tau gak cerita di balik ini? Aku lagi ngobrol kan, ini kan selesai match Apa ya, udah menang atau belum ya, aku lupa Engga, Ipus yeah. abis menengah orang apa gitu, aku lupa Aku ngomong ke Gabby, teriak-teriak, aku, aku kan kenceng banget kan Pangil. Terus, banyak teriak, bye, main yuk gitu kan Terus aku seneng yeah. banget kan Kita gak boleh ketemu kan, soalnya kan patronnya gitu, jadi tembok <laughs> Terus aku gak denger terus tiba-tiba dia teriak gini, yeah. versi ketujuh berteriak, ya, gitu aku Oh, siapa tuh, Oh kaget kan, terus abis itu si Nadia bilang itu ada baik, itu ada baik, itu ada baik gitu, terus ngobrol lewat tembok kita, Standar bilang, Cuma panggil baik, gitu, ya udah aku panggil baik, apa sayang, panggil, <laughs> baik, iya, iya, iya, apa? <laughs> Ya, bentar kalian banyak. Bae. Kalian bisa ngajakin aku editan-editan, ya? Gak ada editan, Ini bakal tahu tau. Tuh tau, kita itu tahu banget. Tuh, tahu banget. Tuh, tahu banget. Tuh, dong jangan Tuh, tahu banget. Tuh, tahu tek Tuh, tahu banget. Ah, aduh, aku tuh tidur mulu, kenapa ya guys? Good, ini, ini aku sadar nih Jangan, wah aku bilang ketawa aku Sumpet, baru di kekeong Ketawa in ini intel anjir Banyak she banget she intel Aduh sumpah, capek gue capek good, Tonjok gua guys, tonjok gua she is... Tonjok <laughs> Intel 2, Intel satu, Najal, Najal Intel satu, Intel 2, Awah Intel 3, GB, Intel 4, C, Intel 5, Ica, semua aja, Intel 6, Kak Agus, <laughs> aduh, jahil bahas Bali, Bali dah, udah dah, udah jangan bahas Bali, Bali, Bali ya, Astaga oh, Nggak bahas ya, eh, denger ya, ini, ini kenapa dia Bali, langsung ya, aku. aku tiduran ya asalkan nah, sih di banyak Intel eh, astaga gercep banget baik, gila baik, baik, baik, baik, baik. ini Apa? baru dia astaga baru di upload ya nyata, ampun nyata, cepetnya nyata, ini sekarang ini live sekarang nah, ini live nah, sekarang nih beres pandemi ini. semoga pandemi ini cepat lewat thank you udah nemenin gua selama pandemi ini thank you juga Udah selalu ada ya, setiap di ini udah mau ketawa bareng dan lain-lain. Suatu hari nanti mungkin kita akan ketemu di luar setelah beres pandemi ini. Kita, eh, uh, inilah. Jangan lupa untuk salam-salaman, sapa-sapaan salam -sapa ya nanti di luar sana. Oh, adik -adik, adik. Apa? Pokoknya ini kira apa alianah? Kita lupa pandemi ini cepat lewat. Naya, ayo, ayo, ayo. Kita hapus, replay ya, replay. Be... Ya, anjay, anjay, Hahaha Pelit, pelit. Ya, biarkan. Ya, I'll Be... So. Bet. <laughs> kan kata kalian aku Bet. Bet. Ya Bet. <laughs> <Sukain> Aku pengen menyambar bejon. <Sukain> <Sukain> <Sukain> <Sukain> <Sukain> apa nih dia ngomong apa? <Sukain> <Sukain> ulang, ulang, ulang, ulang. Kalian sih ngomong terus.